Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala wa sahbihi ajma'in Amma ba'du sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali di channel ini. Tentunya dengan harapan dan doa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur serta dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin Di kesempatan yang berbahagia ini Saya akan membagikan sebuah amalan Untuk pengasihan yang sangat ampuh Untuk meluluhkan hati seorang dari jarak jauh Agar orang tersebut cinta, sayang dan suka terhadap Anda Jika Anda membaca amalan ini anda tujukan kepada mantan atau orang yang anda sukai maka mantan anda tersebut akan menyesal telah memutuskan anda sampai-sampai menangis mengemis cinta untuk minta balikan terhadap anda namun sebelum lanjut saya mengajak anda untuk terus mendukung channel ini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 anda bacalah surat Al-Fatihah sebanyak tiga kali Setelah itu sebutlah nama target anda Kemudian anda bacalah ayat berikut ini sebanyak sebelas kali Setelah itu berdo'alah kepada Allah Memohon kepada Allah SWT Sambil anda sebutkan hajat-hajat anda Adapun bacaan amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashadu Sekali lagi saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashadu anda amalkan amalan pengasihan tersebut dengan istiqomah selama tiga hari berturut-turut. Insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa target akan menangis hatinya teringat terhadap Anda. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.